Suatu malam, ada zombie kelaparan mendatangi sebuah restoran. Kemudian, dia memasak makanan dan pelayan pun datang membawa makanan otak-otak dengan rasa takut. Zombie ini memakan otak-otak tersebut dengan lahap memakai tangan. Di depannya ada pengunjung lain yang memperhatikannya. Lalu, dia membawakan pisau dan garpu untuk si zombie itu. Namun sayang, pisau dan garpu itu malah dipakai untuk membunuh dan menyantap pemuda ini.